Assalamu'alaikum, sahabat wakaf semuanya. Sekarang saya sedang berada di depan markasnya komunitas Senabung Indonesia atau Sedekah Nasi Bungus Indonesia. Nah, kita akan tanya-tanya apa sih Senabung itu dan apa sih kegiatannya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke dalam biar kita cari tahu lebih banyak lagi. Mari ikuti saya. Assalamu'alaikum. Wes, assalamualaikum, sehat Assalamuala... ya, Alhamdulillah. Ya, sekarang saya sudah berada di kantornya Senabung, Senabung Indonesia. Nah, di sini sudah ada Mas Ilham dan uh, Mas Eko. Ini kita mau tanya-tanya langsung. Uh, nanti setelah setelah tanya-tanya di sini, setelah kita ngobrol di sini, saya diajak untuk distribusi ini nih, atau bagi-bagi nasi bungkus ini. Nanti kita kalau ngasih. Nah. nah. Mas, uh, saya mau nanya, apa sih Senabung? Senabung? Ya. Senabung Indonesia itu adalah lembaga kemanusiaan profesional yang bergerak di dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Hmm. Nah, program utama kita itu sedekah nasi bungkus. Nah, kita juga ada program berbagi sembako, pakaian layak pakai, wakaf Al-Quran, wakaf air, dan uh, bantuan kesulitan ekonomi, pendidikan, hmm. Dan kalau orang ada yang terkena penyakit, Insya Allah kita akan bisa bantu. Kesehatan? Kesehatan, itu. Nah itu, ide awalnya ceritanya itu gimana sih <laughs> ada Ada sama begitu -gitu tuh? Awalnya sebenarnya sih sama teman saya yang namanya Robi itu ya. Memberikan sesuatu tuh yang bermanfaat untuk orang lain hmm. bukan hanya untuk diri saya sendiri. Hmm. Karena apa yang dibilang Rasul kan, amalan sunnah yang paling dicintai itu, memberi salam dan memberi makan untuk orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Akhirnya, sering berjalan waktu kan, Robi, kayak misalnya ada channel gitu senabung senabung senabung ini kan udah banyak ya senabung Depok senabung Cirebon gitu. akhirnya nawarin lah bikin kayak gitu senabung akhirnya kita izin ke orang pusatnya itu senabung di daerah Cirebon nah, akhirnya kita bikin lah senabung Jakarta Duh. awal kita uh, berdua tuh nah kita ajak ke teman-teman kita teman-teman yang udah ngaji lah udah udah uh, di sekitaran lingkungan teman-teman sekolah kayak gitu kita reko yang lain-lain kayak gitu ah dari situ ya, kita awalnya sih paling cuman 30, berapa, 25, bagi. dikit lah misalnya 30, kita Iya, mungkin 30, 25 Nah alhamdulillah uh, Donasi terus, masuk, masuk, ya udah Sampai sekarang tuh kadang kita bagiin kadang sehari bisa 500 Bisa bisa 500 itu udah donatur, kadang donatur ngasih ya kan, 500 lebih Jumat mm -mm. Jumat itu kita penyaluran paling banyak yaitu Jumat, Ahad Gitu mm -mm. Saya udah melihat banyak ini nih kasih bungkus nih, kapan kita bisa bagiinnya? boleh nih sekarang kalau kita mau bagi-bagi? boleh, ya? ayo. nah kesannya tuh seperti apa sih bisa kerjasama dengan BWA nih? pasti hmm. <laughs> kan punya kesan dong masing-masing. Ya. gimana kesannya? ya lama sih kesannya. Masih Allah ya, dan, uh, saya rasa lembaga kemanusiaan yang besar seperti BWA juga mau rendah hati ya kami memberikan ilmunya ke kami gitu ya misalnya mm. mau merangkul kami yang dulu masih kecil gitu ya <laughs> mau uh, komunitas-komunitas kecil, bahkan Alhamdulillah nama kami BWA Senabung ada juga ya di daftar uh, brosul ada uh, program-programnya BWA gitu ya padahal kita masih kecil gitu ya Alhamdulillah sih berkat BWA semuanya kerja sama yang tadinya masih komunitas jadi yayasan ya, nah, ternyata, ya semoga sih BWA bisa terus Uh, mengajak komunitas-komunitas kecil gitu ya Amin. Uh, mungkin dulunya seperti nabung dulu kecil jadi besar ya teman lain bisa terinspirasi bisa kerjasama dengan BWA jadi jangan takut buat kalau diajak kerjasama donasi Insya Allah, Amin. Allah mudahkan Amin Nah teman-teman uh, sekarang kita sudah bersama anak-anak uh, daripada uh, yang tinggal di lokasi apa namanya pemukiman sini jadi tim Senabung Indonesia itu tidak hanya membagikan nasi bungkus per orang tapi juga membagi yang susu ya seperti ini ya susu ini dikhususkan untuk anak anak ya gimana seneng nggak perasaannya gimana seneng namanya siapa putra putra kelas berapa kelas satu kelas satu udah bisa surat apa ngajinya ngajinya udah bisa surat apa surat pendek alfatihah bisa nggak bisa. bisa terima kasih salam dan BWA. semoga diberkahi allah terima kasih banyak pada BWA yang sudah mau bersinergi dengan Senabung Indonesia. Semoga kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini saja, uh, berlanjut lagi untuk program-program Wakaf Air lainnya, In. ataupun Wakaf lainnya. In. Dan semoga program Wakaf Air bersih ini bermanfaat untuk warga di Oe Nusa Tenggara Timur. In.